Tentunya malam minggu yang sangat luar biasa Banyak sekali vitamin-vitamin bahagia yang kita dapatkan persahabat, ya. Kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan Dari akun Instagram Langit Musik Ini memposting sebuah postingan info bahagia Karena lagu lepas Dengan Ikhlas Dede Alessi Kejora ini masuk top 5 dangdut persahabat, ya Di urutan pertama dong Idola kesayangan Dede Alessi Kejora Dalam Langit Musik top 5 dangdut Persahabat, ya Alhamdulillah, lagu kulufas dengan ikhlas, penyanyi Leti Gejora ini selalu membuat kita semakin bangga. Ada kalimat caption juga yang luar biasa dituliskan oleh Langit Musik. Malam minggu waktunya kita umumkan Langit Musik top 50 dangdut bulan November 2021. Selain ngeborong piala IMA 2021 kemarin, Lesti Kejora juga berhasil Jadi jawara top 50 nih, sobat dengan single Andalan kulepas Dengan Ikhlas Selamat juga untuk musisi dan penyanyi lainnya favoritmu ada di nomor berapa sobat Komen di bawah dong, dukung terus penyanyi favorit kamu Dengan mendengarkan karyanya di Langit Musik dan Indie Home TV Tuh persahabat, Alhamdulillah Top 50 Dangdut Lagu kelepas dengan ikhlas, penyanyi Leslie kejora mampu di ke pertama Berkat dukungan, support yang sangat luar biasa dari para fans sejati Mudah-mudahan tetap kompak, tetap solid mendukung karya-karya dari Leslie maupun kakak Rizky Bilar Kegabar selanjutnya persahabat harus unggah spesial juga nih Wah, wow, makin cute aja ya persahabat diunggah oleh Kak Wandahara ini foto shoot hari ini, persahabat ya, Masya Allah Lesti dan Rizky Bira selalu saja membuat kita berbahagia Diunggah kembali, dari repost kembali Postingan tersebut oleh akun sendal putih Bilar. Ada kalimat krebson yang dituliskan Masya Allah cakep banget mereka yakin bakalan jadi foto profil Lesla lovers mintar Iya <laughs> enggak, hayo katanya tuh persahabat yang hingga banyak komentar banyak respon yang diberikan, yakni dari akun underscore much mengatakan Masya Allah, insya Allah kapal yang aku sayangi dan hormati Berbahagialah kalian dengan cara kalian sendiri Selagi, ianya tidak keluar dari landasan yang dimengarkan Islam Tuh, masya Allah banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Rahma, unskorgyokun Mengatakan di kolom komentar Masya Allah, tabarakallah pasangan suami istri yang ganteng dan cantik Sehat selalu untuk Leslar Semoga rumah tangganya selalu dalam perlindungan Allah Dijauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik Pokoknya semua doa terbaik untuk dedek Lesli dan Bang Bilar Luar biasa persahabatnya selalu banyak doa dukungan yang sangat tulus Diberikan dari para fans sejati Leslar Mudah-mudahan doa baik semuanya dikabulkan tetap support yang terbaik untuk Lesti dan kakak Rizky Bilar Keunggahan berikutnya persahabat masih di akun Instagram yang sama Ini ada sebuah postingan Wow BTS foto photoshoot hari ini persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan semuanya lancar Semuanya dipermudah apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Ke kabar selanjutnya persahabat perhatikan juga ada sebuah ungan spesial momen. wow, ternyata Leslar sudah berkunjung ke acara tujuh bulanan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah para sahabatnya malam hari ini, perhatikan, dari belakang tentunya tertangkap kamera momen sweet, cute banget dari Leslar, Masya Allah banget ya, diganeng, gerangkul, mudah-mudahan selalu saja mendapatkan Tentunya, perlindungan dari orang-orang yang tidak baik, dan kita fokus doakan. Mudah-mudahan Leslar diberikan kebahagiaan, rumah tangganya langgeng, dan selalu bahagia. Kita lihat juga ke slide berikutnya. Wow, manja banget ya Pegangan tangan yang selalu membuat kita semakin bangga dan bahagia. Masya Allah, diunggah oleh akun Leslar The Lovers. Ada kalimat yang juga dituliskan, 'Yuhu, Leslar datang ke acara Ahab,' katanya persahabat, ya. Perhatikan juga di kolom komentar, ada komentar dari akun Nur Anskor Madinah, kesan 98. Tangan lemnya udah nggak bisa dipisah, sai Seneng banget liatnya, Allah banget ya. Banyak yang tentunya sayang, banyak yang bahagia melihat kromatisan dari Lesti dan kakak Rizky Bilar. Berikutnya juga ada unggahan spesial dari RCTI, bersahabatnya aku di akun Instagram official RCTI ini mengunggah sebuah postingan foto Buka bersamaan Lesnar dan AH persahabatnya dalam acara tujuh bulanan KA Aurel. Masya Allah banget kita salvok sama kalimat Gensen yang dituliskan di postingan tersebut. Baby A ah dan Baby L katanya Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan Baby A dan Baby L diberikan kesehatan, kelancaran dalam tentunya persalinan nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin dukungan doa tentu banyak juga dari para sahabat dan fans sejati salah satunya dari akun Rossi Anaska Leslar 24. Masya Allah sehat sehat dua bu mil. Semoga dilancarkan sampai persalinan nanti. Amin ya Robbal Alamin. Ini doa yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan doa baik dikabulkan dan mudah-mudahan selalu banyak dukungan kepada idola kesayangan kita. Selanjutnya kita lihat juga persahabatan. Ini ada momen spesial juga ketika di acara tujuh bulanan Aurel Hermansyah, kakak Rizky Bilar dan Dede Laski Kenciora, masya Allah banget ketemu dengan Gala persahabat ya luar biasa anak yang kuat. Mudah-mudahan selalu tegar dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Robbal Alamin. Untuk berikutnya juga para sahabat perhatikan. Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel YouTube Leslar Entertainment karena sudah di vlog terbaru malam hari ini kebersamaan Leslar berkunjung bersilaturahmi ke rumah Andara milik Rafi Ahmad dan di sana bertemu dengan orang-orang hebat apalagi bertemu dengan Owner dari MS Glow, Juragan 99, atau Mas Gilang Wah seru banget ya, wajib nonton kalian Yang belum mampir silahkan mampir karena ini seru banget Mudah-mudahan tentunya banyak yang support untuk channel youtube Youtubenya Leslar Entertainment Kita masih menunggu kabar bayi kejutan bahagia dan tentu cedukan vitamin manja selanjutnya Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik